Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di Fatifi, yang akan menyamarkan kabar terbaru seputar Leslie Kejora dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Followernya sudah mencapai 23 juta nih, masya Allah, kongrats nih buat Dedek Olesi kejora, yang mana follower sudah mencapai 23 juta, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan tersebut ya, alhamdulillah idola sang kejora kita selalu banyak yang menyukai. Mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi dan menjadi orang baik untuk kita semua sahabat. Dia ya. dan kita lihat unggahan tersebut di-repost oleh akun Instagram Reina Melia Putri, sahabat ya. banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif juga dari Leslat lovers yakni dari akun medi. Kurniawan mengatakan Masya Allah Dendek selamat ya de atlasti kejora 23 juta Wow the best darilasti kejora si Ratu trending dari ayat. 438 Masya Allah selamat ya buat Lesti sudah 23 juta followers mudah-mudahan berkah dan barokah amin dan berikutnya kita lihat juga persahabat, ada hubungan spesial banget ya dari akun Polis Leslar memposting sebuah postingan TV Genderwanti nih yang sedang membuka souvenir di pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Dan kita lihat persahabat ya, TV menyampaikan baru pertama aja barangnya sudah bermanfaat loh, itu gelang yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada dedek Lesti. Banyak sekali souvenir mewah dan mahal dalam acara pernikahan ya persahabat ya Selain tentunya gelang ada parfum juga dan ada nasi juga persahabat ya Luar biasa mudah-mudahan mereka selalu persahabat ya untuk acara pernikahan idola kita Semakin bangga dan bahagia mengidolakan Dede Elasti dan kakak Rizky Pilar Dan kita lihat juga persahabat ya di sini banyak sekali tanggapan komentar Salah satunya dari akun Maulana.mumun. Maulana.mumun mengatakan dalam kolom komentar ini mah pernikahan Sultan, dua anak baik yang selalu memuliakan kedua orang tua. Rezekinya berkah lancar dari awal acara pengajian, Sirama akad, sampai resepsi dihadiri orang-orang hebat, artis-artis papan atas ini yang disebut Sultan. Wow, Masya Allah persahabat ya ini adalah the next Rafi Ahmad Yang mana tentunya pernikahan ditayangin di dua televisi Persahabat ya makin bangga semakin bahagia kepada idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah pernyataan langsung nih dari hianjun Ini adalah desainer kostum resepsi pernikahan Dedek Leslie Kejora yang bersahabat ya, yang begitu mewah, elegan dan sangat mehong, buat ya. Ini pernyataan dari. Janjen langsung bahwa dedek lastik Kejora ke tempatnya persadat untuk fitting itu jangka waktu 3-4 hari saja baju dibuatkan persadat yang luar biasa tapi hasilnya sangat memuaskan. Kita lihat dalam tanggapan di komentar Pawitra Kejora mengatakan dalam waktu 4 hari bisa bikin sebagus itu wow. PTW, Dedek ini sukanya dadakan banget ya kalau bikin baju <gifat> Memang bener banget persahabatnya Dedek Lesti Dadakan banget bikin bajunya tetapi yang sangat luar biasa dalam jangka waktu 4 hari saja Tentunya buat baju atau kostum pernikahan Lesti sebegitu mewah dan sangat luar biasa lega dan tentunya dipakai Dedek Lesti sangat cantik Persahabatnya Makin bangga dan makin bahagia juga kita mendengar langsung dari Hianjen menyampaikan secara langsung Bahwa Dede Lesti Sampai tiga kali fitting baju Ke rumahnya bersahabat ya Luar biasa Mudah-mudahan berkah barokah juga nih Untuk semuanya Yang menyangkut dengan Lesla Dan berikutnya kita lihat juga bersahabat ya. nih Ada kabar terbaru dari Dede Lesti nih Di GS nya Baru aktif saja nih bersahabat ya <laughs> Walaupun tentunya kita melihat di sini lewat jalur Android atau iklan kita merasa bahagia bahwa si cantik sang jora nih nongol juga persahabat ya di jam siang ini. Mudah-mudahan mereka dan sukses terus persahabat ya untuk Dede Lesti Dan mudah-mudahan selalu diberikan pelancaran untuk usaha yang tentunya lagi dijalankan oleh Dede Elasti kejora. Amin. Dan mudah-mudahan. Kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid mendukung, mengidolakan Lesti dan Rizky Billar Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya? Tab stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.